Pusing tujuh keliling. Baik ya. Hari ini siapa yang masih menonton video ini dan dari daerah mana kalian? Kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini. Baik dan kami juga dari channel youtube info pinjol terbaru pengen mengingatkan bahwasanya kami tidak pernah meninggalkan dan memberikan nomor kontak apapun. Jadi apabila nanti ada yang mengaku-ngaku dari channel youtube info pinjol terbaru maka fix itu adalah penipuan. Baik ya. Hari ini siapa yang masih berharap? Untuk semua aplikasi pinjol ini bisa ditutup di Indonesia. Dan siapa hari ini yang mungkin sudah punya pengalaman dengan yang namanya disebar data. Diteror habis-habisan atau mungkin diancam ini itu segala macam. Dan siapa juga hari ini yang mungkin masih sedang merasa gelisah, berputus asa atau mungkin sudah seperti tak punya harapan lagi. Nah untuk semua yang mengalami masalah seperti ini aku pengen mengajak kalian agar untuk tetap tenang dan berpikir jernih. Dan tidak melakukan tindakan negatif apapun yang mungkin bisa merugikan diri sendiri, orang lain dan orang-orang yang kita sayangi. Baik ya. Hari ini banyak yang sedang gagal bayar. Yang gagal bayar itu bukan hanya kalian saja yang sudah punya pengalaman disebar data. Itu bukan hanya kalian saja yang hari ini sedang pusing tujuh keliling untuk mencari dana talangan ke sana kemari, mencoba di semua aplikasi, dan akhirnya hari ini ditolak lagi. Itu bukan hanya kalian saja, banyak dari masyarakat kita hari ini yang gagal bayar karena memang situasi perekonomian kita hari ini yang belum benar-benar stabil, dan gua masih tetap yakin, ya, gua optimis. Bawasannya 99,9% orang yang mensubscribe channel ini adalah orang-orang yang baik Orang-orang yang pengen menyelesaikan semua permasalahan ini juga dengan cara melunasi semua hutang-hutang yang ada di aplikasi pinjol Hanya saja memang kesempatan kita untuk melunasi semua hutang-hutang aplikasi pinjol ini memang belum bisa tercapai Baik, hari ini banyak yang berdoa Bang, lebih baik semua aplikasi pinjol baik yang legal ataupun ilegal di Indonesia itu lebih baik tutup katanya Seperti itu Nggak tahu ini kenapa Atau memang mungkin sudah Benar-benar merasa lelah ya Karena menghadapi masalah seperti ini Dan untuk kalian yang sedang panik Apalagi yang belum pernah mengalami Yang namanya didesak, diteror Atau mungkin setiap hari diteleponin Kalian tidak perlu merasa panik ya Tetap tenang dan jangan lagi gali lubang tutup lubang Oke Siapa hari ini yang sedang berharap Kejadian tentang semua aplikasi pinjol ini ditutup Dan sepertinya Jawabannya tidak akan pernah terjadi Pinjol-pinjol di Indonesia khususnya untuk yang legal OJK Tidak akan ditutup oleh pemerintah untuk saat ini Loh kenapa bang? Kenapa semua aplikasi pinjol legal OJK itu tidak akan ditutup oleh pemerintah? Karena per hari ini setiap aplikasi pinjol yang legal OJK pada umumnya Akan dikenakan biaya pajak PPN dan coba cek aplikasi pinjol kalian yang legal OJK apakah sudah dikenakan PPN atau tidak. Sudah dikenakan pajak atau tidak. Nah berdasarkan pemberitahuan dari Menteri Keuangan kemarin, semua aplikasi pinjol legal OJK yang sudah terkoneksi ke selik OJK ataupun yang belum, maka akan dikenakan pajak. Jadi ketika kalian berhasil melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi mereka, maka kita akan dikenakan pajak. Nah ini merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Yang sepertinya memang harus dipelihara. Hari ini apa yang salah dari aplikasi pinjol itu? Cara mereka menagih, cara mereka mengintimidasi dan meneror semua debitur yang belum mampu melakukan pembayaran. Oke, gue sependapat, gue setuju tentang fintech lending ini merupakan sebuah terobosan baru. Dan ini memperbudah masyarakat kita hari ini melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi-aplikasi. Hanya dengan modal KTP dan beberapa Syarat-syarat yang mungkin semua orang punya ya Akan jauh berbeda ketika kita ingin melakukan pengajuan pinjaman itu di bank ya Untuk di aplikasi pinjol ini memang tergolong mudah Hanya saja hari ini kita masih tetap menyuarakan Kita akan mendukung semua kebijakan pemerintah dan kita berharap untuk suku bunga Kemarin sudah banyak yang berharap Bang bunganya dikecilin Oke kita sudah suarakan Dari 0,8% hari ini Untuk semua aplikasi pinjol legal OJK itu Bunganya per hari 0,4% Alhamdulillah pemerintah mendengarkan saran-saran dari subscriber kita Dan terkait tentang masalah bunga ini Kita berharap agar bisa dikecilkan saja lagi Dari 0,8% dan sekarang 0,4% Bagaimana Bapak Ibu OJK? Jika seandainya kita dengarkan nih teman-teman yang belum mampu melakukan pembayaran Untuk aplikasi pinjol yang legal ojek itu kita turunkan lagi segi dari segi suku bunganya Dari 0,4 menjadi 0,2 Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian sudah dapat dengan usulan ini? Itu untuk terkait tentang masalah bunga Nah yang kedua apa sih hari ini yang cukup mahal dari aplikasi pinjol itu Ya tentang biaya platformnya Hari ini banyak aplikasi pinjol yang Uh, membebankan biaya platform itu terlalu tinggi. Gua pengen ngasih saran untuk biaya platform ini ya, tolong dibuat dengan harga yang sedikit lebih murah lagi sehingga masyarakat ini merasakan uh, manfaat dari hadirnya aplikasi pinjol di Indonesia. Itu untuk yang kedua dan yang ketiga, terkadang biaya penagihan untuk semua debitur yang mungkin belum mampu melakukan pembayaran itu dibebankan kepada debitur. Nah ini yang salah satu menjadi sumber masalah hari ini ya. Hari ini orang-orang yang belum mampu melakukan pembayaran itu kan karena memang alasannya belum punya uang ya. Belum punya rezeki belum dapat ini itu segala macam. Kalaulah seandainya biaya penagihan ini terus dibebankan kepada debitur yang belum mampu melakukan pembayaran. Maka ini akan secara otomatis menambahi beban hutang. Sementara beban hutang yang wajar untuk dibayar saja hari ini banyak debitur yang belum mampu melakukan penyicilan atau mungkin pembayaran. Nah, terkait tentang debt collector lapangan juga untuk beberapa aplikasi pinjol dan beberapa produk-produk pembiayaan yang memang sudah memiliki debt collector lapangan. Aku pengen ngasih tahu ya bahwasannya hari ini yang bertugas sebagai debt collector itu adalah juga saudara-saudara kita sebangsa setanah air. Jadi apabila memang mereka datang dengan baik, sopan dan santun kita wajib kooperatif. Kita berikan uh, keterangan bahwasannya memang hari ini kebutuhan kita untuk melakukan pelunasan ataupun mungkin penyicilan memang belum benar-benar sanggup. Jadi apabila memang mereka datangnya marah-marah bagaimana bang? Apabila memang mereka melakukan intimidasi, mereka tuh teriak-teriak mempermalukan kita hari ini yang belum mampu melakukan pembayaran. Hari ini banyak yang ketakutan kalau pihak debt collector itu datang dengan teriak-teriak atau mungkin mengintimidasi dan gaya-gaya premanisme dan gue yakin untuk semua aplikasi-aplikasi besar dan legal OJK itu tidak akan menurunkan debt collector lapangan yang tidak dalam bersertifikasi. Dan gua ngasih tahu ya, untuk kalian yang mungkin khawatir ketemu dengan debt collector lapangan itu, kalian tak perlu takut dan tak perlu khawatir. Kalian punya hak untuk mempertanyakan legal standing mereka sebagai debt collector. Apa aja bang? Ya seperti sertifikasi. ID card pekerjaan, surat penugasan, surat kuasa penagihan dan lain sebagainya Gue ada ngejelasin itu di video-video yang sebelumnya Jadi hari ini oke okay, pinjol di Indonesia tidak usah ditutup Sehingga masyarakat kita mendapatkan manfaat dari hadirnya aplikasi pinjol Yaitu tadi dengan berbagai macam cara yang harus kita evaluasi ulang Untuk biaya yang lain ya it's okay dan kalian yang hari ini masih bertanya-tanya berapa sih sebenarnya besaran denda dan bunga untuk sebuah aplikasi pinjol legal OJK. Jadi OJK udah ngasih tahu ya. Untuk teman-teman yang minjem 1 juta itu biaya beban denda, bunga dan lain sebagainya itu juga tidak boleh melebihi dari 100% jumlah pinjaman pokok di awal. Jadi kalau tadi di awal itu kalian pinjam satu juta, maka biaya denda, bunga, biaya ini itu segala macam Tidak boleh melebihi dari 100% jumlah pinjaman pokok di awal Jadi akan dikenakan satu juta juga Jadi total hutangnya nanti jadi berapa bang? Jadi 2 juta Apakah itu boleh? Sah, sah Itu sudah ditetapkan oleh pihak OJK Nah bagaimana kalau dengan yang ilegal? Ya Kalau untuk yang ilegal Pemerintah, Menkopol Hukam RI Pihak kepolisian, Kemkominfo, Afdi Juga sudah memberantas habis-habisan semua aplikasi pinjol ilegal ini namun kita nggak tahu ya kenapa aplikasi pinjol ilegal ini masih bisa tetap tumbuh subur di Indonesia. Padahal ini pemerintah sudah beberapa kali ya melakukan penangkapan-penangkapan di aplikasi-aplikasi pinjol ilegal. Namun per hari ini masih banyak masyarakat kita yang terjebak di aplikasi pinjol ilegal ini. Masih banyak yang belum tahu Bang bagaimana sih cara membedakan aplikasi pinjol legal sama yang ilegal. Kalian harus tahu ya di video yang sebelumnya aku tuh udah nge-share. 102 nama-nama aplikasi pinjol yang masih berstatus legal OJK Selain dari 102 aplikasi pinjol legal OJK itu maka fix Itu adalah aplikasi pinjol ilegal Dan kalian coba cek tenornya, kalian coba cek bunganya Dan kalian coba cek sebelum melakukan pengajuan pinjol itu Apakah mereka mengotorisasi kontak, file dan dokumen, foto dan video Dan beberapa hal-hal uh, penting yang ada di handphone kalian jika mereka melakukan dan meminta izin untuk mengotorisasi itu semua maka fix itu adalah aplikasi pinjol ilegal Karena per hari ini pemerintah sudah menjelaskan bahwasannya semua aplikasi pinjol ilegal OJK itu hanya boleh mengotorisasi tiga hal Apa saja itu kamera, mikrofon, dan location Selebih dari situ tidak boleh lagi Ya, Jadi sudah cukup jelas Oke baik ya jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh